Thank mm -hmm. you. Ini Evelyn, dan hari ini konten kita akan pergi ke bangunan berhantu. Nggak ada yang bohong. <laughs> Oke, ini dia, di terus ada gereja tua, namanya Gereja Santa Maria. Belum Halloween, guys, jadi konten berhantunya nanti aja ya, belum Halloween. Oke, lanjut. Di sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan berkunjung ke daerah Fornon Liddell di Pickering, dan ke Kastel di Pickering oke, okay, dan ini melewati area bangunan tua oke, okay, lanjut, ini kita sedang di perjalanan oke, okay, kalau okay. kalian lihat ada angka 40 itu batas kecepatannya ya guys jadi kayak 40 km per, uh, per jam <laughs> oke, okay, wah, ini kita di sebelah kanannya ada ladang ya guys dan jalanannya lancar sekali, bagus deh kalau kayak gini bakalan bisa cepet sampai lah ya. Eh, ada mogi guys. Astaga, kok jadi macet sih tiba-tiba. Wahai -tiba. hmm. wow, hey, traktornya ngalangin, apa nyampe nya? Uh. Padahal di kampung lo guys ini, Lebih macet. Akhirnya sampai guys, the Lidl. Ini dia tujuan kita. Eh, juga ya? Tempatnya eh, oh lihat guys, ada anjing lagi main di sungainya. Sering banget tempatnya ini nih. Sering banget ada di kartu pos kalau di Inggris. Berasa lagi di tempat syuting film zaman dulu ya guys. Oh, toh om ada di depan. kayak ngelatin ada ikan atau enggak deh di sungai Ya, yeah. oh, nunjuk apa? om Sepertinya ada sesuatu. Mari kita cek kita ada laba-laba guys hello oke lanjut kita menyusuri sungai dan guys apa kalian masih ingat di episode kedua vlognya ada pohon serupa namanya whipping willow ya dan sungai di horta ini emang dangkal ya di mungkin ketinggiannya sekitar 60 cm untuk kedalaman sungainya Ya. Saya lihat aliran sungainya dan juga ada burung kecil itu ya. Suka terbang di dekat sungai. Jadi cari makan di kan yang kecil gitu. Oke, okay, sekarang kita menuju ke rumah yang tidak bisa kita beli. Jadi guys kalau rumah di sekitaran Fort Lauderdale ini harganya udah Wow banget ya. Mehong Mahal-mahal semua Apalagi yang rumah Menghadap ke sungai ini Wah. Udah mahal banget harganya Kali paling murah Berapa nih? Setengah Setengah 500 500 ribuan gitu dalam pound ya <laughs> 500 ribu pound dan wow ini bahkan punya kayak akses masuk sendiri ke rumahnya itu ini kan rumahnya di seberang sungai gitu guys oke okay, dan di sana ada apartemen yang tidak bisa kita beli juga guys alias oh, yes, mahal nah itu di sana apartemen tiga lantai dan ini aliran sungainya kelihatan bersih ya guys. Karena ada ikan kecil ya mungkin di videonya nggak terlalu kelihatan ini. Oke lanjut yang berjalan menyusuri area pepohonan. Oke guys wah estetik banget ini efek sinar mataharinya. Berasa kayak di film film zaman dulu. Padahal cuma bermodalkan kamera HP. kayak wah, ada kuda poni lucu. Nah, jadi di sini ada banyak kayak termakan kuda gitu ya. Oke, lanjut ke perumahan di dekatnya. Eh, bungil dan imut ya, ini tempat area kecil untuk pot bunganya. Eh, ada aku. Oke lanjut kita ke perjalanan menuju ke uh, Kastil Pickering Nah kita melewatin ini, ini ada jalur kereta North Yorkshire nah, Ini kereta uap ya guys ini Untuk Wisata lah ya, naik kereta tua gitu Oke kita sampai di Kastil Dan itu kalian bisa lihat Adalah bendera dari English Heritage English Heritage itu apa sih? Ini itu perusahaan yang merawat Bangunan-bangunan tua di Inggris ya guys sekitar 400 bangunan 2 udah aku singgung ya di vlog episode 2 sebelumnya oke sekarang kita akan menuju pintu masuknya. oke nah itu ada palang yang berwarna hitam ya tulisannya Pickern Castle dan bagian atasnya English Heritage oke ini jam bukanya dari jam berapa? oh 10 pagi sampai jam 5 sore nah ini dia awal masuk ke kawasan kastilnya oke jadi guys ini ada gundukan um, di bagian yang kelihatan dalam itu jadi sebenarnya untuk dialiri air ya guys jadi semacam benteng gitu yang dibangun di permukaan yang tinggi jadi eh, zaman dulu mereka menggali tanah supaya bisa dibikin benteng dan ini seperti kalian lihat udah tua sekali jadi hanya beberapa saja yang tersisa untuk bangunan di kawasan benteng dan kastil ya Oke, okay. okay. jadi kawasan untuk pengadilan ya. Kalau misalnya ada kriminal yang terbukti bersalah, mereka diadilinya di sini dan di sini itu ada beberapa penjara ya tadinya. Oke, okay, sekarang kita naik ke atas ke kawasan utama dari bentengnya itu. Oke, okay, kita naik tangga bayangin gak sih guys, kalau gak ada pagar pembatas ya <laughs> oke okay, gak sih <harus> bayangin celup <laughs> nah ini ada jendelanya untuk memantau nah itu tadi kita ke sana ya dan ada bangunan nanti kita akan ke sana setelah ini tapi kita naik dulu ke atas mau lihat apa yang ada di atas kira kita sudah sampai. Wah, tinggi ya guys. Ini tampak dari atas. Dan itu tadi tangga yang telah kita naikin. Nah itu bangunan bentengnya jadi mengitari gitu, 360 derajat mengitari bangunan yang ada di sini. Deh. Dia reruntuhan temboknya. Oke, kalian bisa lihat itu sisa-sisa tembok dari bangunannya, sayang sekali ya, udah hancur. Ya wajar sih ini dibangun tahun 1000, jadi udah sangat tua ya. Oke, ini bisa dilihat susunan batu-batu batanya kelihatan acak gitu dan ini ada lubang yang fungsinya sebagai jendela gitu oke ini seperti kalian lihat di gambar ini adalah kawasan perumahan dulunya dan yang bisa tinggal di sini ya tentu saja para pedagangan kaya gitulah lah ya yang berprofesi sebagai pengusaha pedagang kaya bisa tinggal di kawasan sini ya, dan di sebelah kiri itu masih ada satu bangunan utuh nanti kita akan masuk setelah ini dan yang gambar tadi itu tahun 1400an ya guys nah ini kita masuk Oke bangunan yang masih utuh ini Oke kita buka dulu pintunya Nah ini peta Untuk yang kawasan benteng tadi ya Nah ini dia contoh Gambaran Gambaran realnya ya Ini ya, ini RK ya sih Tapi ini gambaran Jadi tadi yang digundukkan Paling tinggi itu Kawasan kastilnya nah kalau bangunan ini kan bukan di bagian gundukan yang tinggi ini yang di bagian bawahnya nah ini jendelanya jadi dibukanya ke dalam ya cepel oke oh, okay. jadi bangunan ini digunakan untuk beribadah ya guys atau bisa juga untuk kegiatan lain yang berhubungan nah pintunya juga dibukanya ke dalam sama seperti jendelanya jadi yang bisa buka itu hanya orang-orang yang ada di dalam rumahnya aja oke ini bagian atapnya ditopang dengan kayu ya langit-langitnya juga tapi eh, keren ya, masih bisa berdiri ini bangunannya kalau dilihat dari susunan batu batanya yang masih acak gitu Oke, okay. nah ini ada bagian yang seperti tangga gitu, lantai yang lebih tinggi ada juga meja itu kelihatannya untuk altar ya guys. Nah ini contoh jendela yang dibuka, jadi bukanya ke dalam dan itu ada besi supaya dari luar kalau jendela lagi dibuka gitu nggak bisa masuk ke dalam lewat jendelanya. Oke okay, kita lanjut ke Bagian yang lain ya Menelusur bagian yang lain Oke okay, ini ada tangga kita turun dulu Nah itu kalian lihat bangunan yang tinggi itu mungkinan 3 atau 4 lantai ya tingginya Ada jendela itu di tengah Yang lubang kecil itu Dan ada pintu di bagian bawah Sepertinya untuk tawanan ya Oke okay, kita turun Oke okay, ini agak bikin pusing ya <laughs> <laughs> Mungkin videonya, karena aku cepetin <laughs> Oke okay, kita naik, oh enggak enggak jadi, belum jadi naik Karena aku orang yang sangat penasaran dan kepo Makanya aku mau melihat Bagian dalam nih, yang ruangan di bawah ini Kelihatannya untuk tawanan sih ya guys Eh hey, permisi om dan tante, mau lewat Oke okay, terima kasih ya yeah, nggak bisa masuk oke okay. eh, ini ngapain juga masuk ya <laughs> ruangannya kecil guys yang bayangin gak sih kalau kalian ditawan di sini aduh pasti stres banget eh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh memanjat naik aja nggak bisa nggak bisa keluar gitu ini dia view dari dalam ya yeah. okay, kita sudah keluar yuk kita naik banyak naik tangga ya guys di sini nggak apa-apa jadi sehat kan sekaligus olahraga ini mah healing plus olahraga oke nah itu kalian lihat tembok yang mengitari kawasan bentengnya oh, banyak yang jatuh ya ini udah musim gugur ya guys kayak itu bisa dilihat temboknya iya gede juga ya kawasannya luas tuh tapi ini uh, ada banyak level oh, bukan level setiap banyak tingkatan dari fondasi bagian bawahnya jadi agak memingunkan gitu untuk tingkat elevasinya Aduh ngomong apa aku ini Oke okay, kita naik naik tangga ke bagian bangunan yang lain Oke, okay, punten. Permisi, terima kasih. Om, oh, bisa dibukain pintunya. Oke, okay. ya, itu yang kantor tunjuk itu. WC zaman dulu, ya, guys. Jadi, kayak ada lubang WC jangkoknya. Kayak itu kemungkinan ruang tawanan lagi yang ada besinya. Dan kita lihat, tinggian. Wah, ini kelihatannya dua atau tiga lantai ya. Jadi, langit-langitnya dibuat tinggi gitu. Jendelanya wow, ada sinar matahari terang ya. Kalau siang banyak jendela, jadi kalau siang nggak ada penerangan, itu masih lah ya. Oke, sebentar lagi kita akan keluar dari bangunan ini ya, guys. Nah, ini dia model pintunya, dadah. Oke, kita akan turun. Oh iya, yeah, dan guys Oh gak, maksud aku Youtube Karena aku sudah buat lagu sendiri Jangan sampai dikenain Hak cipta ya, awas ya Youtube <laughs> Kesel banget aku tuh Oke, kita masuk ke Bangunan terakhir ya guys Ini Kayak gak terlalu besar ya Cuman masih terlihat Kokoh gitu, kuat Oke, menara kincir Nah jadi tadinya di depannya itu ada kincir angin gitu guys. Dan ini apa ya? Oh bendera yang kalian lihat di awal tadi bendera English Heritage. Wih ini susunan itunya batu-batunya kelihatan acak tapi kokoh gitu dan banyak jendela jadi kelihatan terang. Dan dari model bangunannya kalian juga bisa tahu ini di era medieval gitu, tahun 1000, atau sampai tahun berapa ya, 1000, 400 gitu, masih medieval, oke. Ini toko suvenirnya, tujuh kali bonekanya, Oh di unicorn, ini pensil, oke, dan ini merchandise banyak banget, guys. segala macem nih di jual di toko souvenir sampai sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan seperti ya, minuman yang dibotol ini itu loh minuman keras oke okay. dan ada juga uh, monopoli nah itu kawasan castle nya dari jauh dan toko souvenir ini sekaligus tempat beli tiket oke okay. see you soon sampai jumpa lagi di intuitive jangan lupa like subscribe comment